Ah, maka tak sebutlah juga maharajah seramu dengan istri dia suam peteri istri Dewi maka suam peteri istri Dewi gaduhlah dengan belakang muda pergi sembuh habis maharajah seramu juga hari ini Abis mengajar selama abis Adik semualah juga Arap pun bagi beli-beli Minta lah juga semua pati Arap dia pukul abis Janganlah juga abis berajar Gitu rupa-apa Dia menghidup ko Mari pati tuang peteri istri Dewi isteri lah Juga abis selama lagi Abis ini You benar juga Adik tuang peteri istri Dewi ...pujuklah juga adik mari tepat kepada diri abis... ...kalau adik tahu mari pun tepatlah juga... ...abis pergi ke tempat diri adik... ...hari ni lah juga kita nak masuk... ...dalam testnya buka-buka gunung ini... ...tutup ilmu pelajaran ilmu petawai... ...dengan pengaturan saya... ...kalau ini kesinan wayo... ...kalau ini kesinan sama... ...seluhlah juga di abis... ...adik ikut saja ke di abis... Madalah juga, adik ni isteri habis Habislah juga suami-antik Habis panggilah juga pengasuh juga okay? ah, Pengasuh habis sayang, pengasuh berwajah, pengasuh bersama Marilah juga ikut ke diramu Kita masuk di dalam hutan kira buka-buka gunung ini Soalnya dia adalah negara-negara dua Maserulah juga orang okay, tua-orang Kalau ni orang jago. Musuh punya nak tanduk Kucar di dalam negara kita ah, Mari lah juga pengatur tiga ge, okay? lah juga pengatur Habis ayah bangun Habis ayah bangun -bang -bang, -ah, Akhir ni <Sess> Kapodiyo tuayku Mahajal siamong tuayku Pengajian ni lah juga pengasar pesak ni Kita sabar doh di dalam utaj-utaj Bukit buka gunungan ni Kenulah juga masyarakat saya jaga Sebab amortisnya seorang badai Amor dah beriak buat seorang taruhlah ketulah juga dia pengata Kau mana-mana pun -mana cerdak tokek berlaku dengan Koli Tokek nak tidur doh Koli tadi tidur Ambil ya Ambil ya nak no kata tulis nak no buat tahu dengar You speak English? Eh, uh, sangat uh, kecepat aku terus baca Aku nak nak nak kamu Jadi kini Tua ikuman kata semua, suruh jaga, gili jaga, gili tidur Poh kita tiga orang duduk dalam hutin Siapa dia tidur dulu? Kita gili tidur, gili jaga Siapa dia? Nanti yang meletak dulu dah Meletak yang boleh mulah mulah mau tidur lepas mau tidur abang yang abang mak jaga abang yang abang mak mau tidur mau tidur abang mak abang yo jaga malah aku ada saing kita tidur yo sok mo nah kedo sama macam hari kita kecek sama kita ni Bagi tak cukup Metak ada ada saya, Ada saya, Ada sayak Kepada dia Lepas ni tu ikut selama Dengan makcik tu rastri seti Duduk lalu tersirai bukit buka gunungan ni Betul? Gili jaga gili tidur Sebab takut jing pagi beli setel Tengok Takut jing pagi beli setel Ha, mu takut kau kecil weh. Eh, jangan kita betok takut mak je ni. Tinggal bodok pengani bodok. Apa jin bodok pengani bodok. Kalau bodok takut, okey bodok pakak beliu, pakak luar dia. Ha, itulah. Jadi kita pergi cari jagor keliti. Keluar dari situ timo nak wayak. Satu kepada kebapok iblis dan bodok. Iblis Zambura boleh buat sibu pei, sibu perangak, sibu rupa, si si No comel boleh, dia buat comel, no hudu, dia buat hudu. Haa, lagi, lagi-lagi lah puluh, bapak Iblis Zambura, sikit biarlah banyak lagi, tunduk kebunuh, seperti bapak Hariman akan bakar lagi. Pernyata. Aku lah juga bapa iblis jambor. Inilah juga perubahan baik untuk aku. Aku keling dengan ayok bermain dengan cakap ulama di makajos kamu. Ada kawat TUT baru mataroh dengan tuan petri sri dewi. Ah, aku kasih aku sayang sangat kepada keng tolai tak buke kepada ketuan petri sri dewi istri pada makajos kamu. Tapi apa boleh buat? Boleh pada kemah raja seramu Aku nak buat ikan pada kerja aku Aku nak suruh menjadikan kepanas Di rumah raja seramu lagi Belum <Syukur> Masa kemah raja seramu Lidak nak kayak berkata Apabila kan dia tidur gaduh di tempat pun toile kudung, marilah juga api menyala-nyala, bakar tubuh pada perkadi dia, dia juga utai ciri bek-bekar munugani. Tenau lah juga auda golap batu, selagi tak dapat lah juga ais titik. Tutulah juga maharaja seramuk, selok pasti tak terdedai baju kenai kemak bapa iblis tambura mako mangaju samo lari-lari dah tepat ore tua pok dogo lagi polonyo pengatu ore tua pok dogo ai eh, pengatu aki tua namo mari cejak tepat kepada kediamu Amor tahulah tuan nama duduk dalam hutan ciri Bukit-bukit gunung-garni Tuan nama tak tunggu kepada kerja Amor ini Amor kenalah juga nanti mana diri Amor ini Gak pengatuh Orang okay, itu opak-doga Awas daga lapar batu di Diri Amor sore Patik semua suai ku marah jauh seramu Arak pun lagiku bareh belipah Patik la juga orang okay, tua Pok Dogo. Apo dengan sebab apa dengan kanduk tu aku panggil patik dengan simptom meretolah. Tu aku seram raja betu bua. Begini pengaturi tua Pok Dogo. Ambo au dagol lapaso sangat. Saya tidak dapatkan ais titik. Tetulah ambo menjadi keselok pasti tak selakai baju. Macam mana kita nak buat pengatur tubuh Pak Dugak Ambo Dago nyai Begini tuai ku marah jauh Tuai ku panggil lah rakyat tuai ku ramah ke Supo sahi, lah, buk doka buk doka cari, ke saya ingin woyong sama Surulah Pak tu pergi cari air Pati monggau di tubuh ku kamu balik sebentar Pengatur saya pengatur woyong pengatur bersama Mari tepat kamu bagi sekejap oh penghantus saya tuan kuru penghantus oke kata tuan kuru penghantus saya kata tuan kuru penghantus saya kata tuan kuru beginilah juga penghantus tiga okey apabila anda berjumpa dengan bapak iblis yang buruk semua berawak mengunu mangala juga diri dia. Lepas tu lepas tu dengan to mengeto amok-amuk dagol apa batu airlah juga hari ni cai. Gila mencari airlah. Jeko saing dengan wayo. Tang mana wayo? Tu tu sama ni dagol air. Kedah tu ana ada kala hutan ni cai. Boleh kita cari kole-kole, hobertih dalam hutan. Kalau betul begitulah juga abang wayang persatuan bersama. Pergilah juga ama tunggulah juga di sini dagoi sana. Balas mano yo. Benar satu kepada ke orang di gelakai, satu ke kekana, sayang sama datan ni wengo. Wahai kekana woyo. Saya ni lah pergi cari air untuk Adina Satu kepada suami kau, ya? Tidak Tak ubah kamu suruh kepalakan dia aku Aku bukan juga suami mak bapa, tuan hamba. Kalau kan tak asyik Biarlah juga Adina balik Jangan pergi lah Adina Kan dia berpulau-pulau saja. Tidak gil, mu pelaku gil Haa, ha, tu dia Makar pengatur tiga orang pengatu waya pengatu sai pengantu apa sama tak ada kira pula nang chai kole tu aku mange sama au dah ko lapah batu kena ikmak bapak iblis jambura bejalan pula ore tiga ore lagi program